Kemudian ada Queen of Wands, oke. Okay. Kemudian ada The Lovers, oke okay, ya The Lovers, kartunya cinta gitu ya. Wow, untuk kamu ya, wow, wow, wow. Kalau dari kartu di sini aku lihat ya, di sini benar-benar akan ada ya sosok yang benar-benar memberikan segalanya untuk kamu sih di sini ya yang aku lihat terutama uh, ngebelain kamu gitu ya nolong kamu gitu kan yang aku lihat karena di sini ada Five of Swords gitu kayak ngebela benar-benar ngebela ya benar-benar ngebantu terus kemudian dari Queen of Wands di sini kelihatan banget bahwa dia itu memanjakan kamu gitu loh ya akan memanjakan kamu gitu karena saking cintanya gitu yang aku lihat di sini karena saking cintanya dia ya jadi segalanya dia bakal uh, ngasih ke kamu ya apa apa yang dia punya gitu kan yang aku lihat di sini kayak rela berkorban juga sih di sini ya rela berkorban terus kemudian apalagi di sini ada the lovers karena cinta gitu jadi apapun yang dia lakukan karena cinta, gitu ya. Karena mencintai kamu tentunya, gitu yang aku lihat di sini. Jadi memang bener-bener ada rasa, gitu ya. Jadi enggak ada yang namanya uh, second thoughts, gitu ya. Second thoughts itu kayak mikir dua kali, gitu kan. Enggak ada dia. Langsung. Kalau kamu butuh ini langsung. Kalau kamu butuh itu langsung. Ya, yang aku lihat di sini jadi bener-bener menganggap kamu tuh kayak sebagai raja sebagai ratu gitu ya dia akan ngasih apapun gitu loh keperluan kamu apapun kebutuhan kamu ya di sini tanpa syarat gitu karena dia cinta ya tanpa syarat loh di sini ya dia nggak pelit yang aku lihat di sini ya untuk untuk kartu ini bener bener kelihatan banget dia tuh nggak pelit gitu loh, untuk ngasih hal-hal uh, material ke kamu gitu ya karena ya hidup di di dunia ini kalau nggak ngasih gitu kan kepada orang yang kita sayangi kepada orang yang kita cintai gitu buat apa gitu kan dia udah cukup gitu dia udah cukup yang namanya mencintai diri sendiri gitu gitu kan udah cukup banget dia Bahkan yang aku lihat karena udah kelamaan sendiri. Jadi makanya dia ngasih-ngasih ke orang gitu kan. Terutama ngasih ke kamu gitu. Ya rata-rata mungkin kayak kalau kamu ngeliat dari postingan-postingan di sosial media gitu ya. Orang-orang yang uh, ngasih gitu kan. Ngasih walaupun karena konten tapi dia ngasih gitu kan. Ngasih ke orang-orang lain gitu kan. Niatnya tulus sih. Gitu yang aku lihat ya. Uh, konten itu kayak cuma untuk. Berusaha untuk ngambil, ya, untuk ngambil terus, uh, ngambil dari orang-orang yang nonton gitu kan. Nah, terus uangnya juga bakalan disalurkan juga gitu loh ke orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi, memang bener-bener uh, seperti itulah intinya ya yang aku lihat di sini. Bukan yang negatif banget, ya. Kan ada tuh yang bener-bener kayak pengen, cuma pengen dilihat sama konten gitu-gitu, gitu nggak di sini. Yang aku lihat karena sosok ini tuh bener-bener kelihatan banget, tulusnya gitu loh, kelihatan banget. Dia melakukan sesuatu itu karena cinta yang aku lihat di sini. Oke, dari kartu kita lihat ya, dari... Zodiaknya kita lihat di sini. Dari zodiaknya satu, dua, tiga, ya, kita lihat di sini dari zodiaknya. Kalau dari kartu tarot di sini sebetulnya kelihatan banget ada Gemini ya di sini. Terus Queen of Wands ini ada kaitannya dengan Aries, kemudian juga Leo, kemudian Sagittarius, ya. Di sini ada Aquarius dan Gemini Libra ya. Kartu pertama di sini kita lihat ada Aries ya, ada Aries. Terus kartu kedua ada Venus, Venus itu di sini Venus, ya, itu ada kaitannya dengan Taurus, kemudian juga Libra, ya. Kemudian di sini kita lihat ada Taurus. Oke, okay, sesama Taurus mungkin gitu, ya. Di sini bisa juga, kalau dari karakternya di sini. Kalau untuk Aries, Aries yang aku lihat di sini, dia bener-bener maju gitu, ya. Langsung maju, bener-bener semangat, langsung karena dia udah ada tujuan gitu, ketika bertemu dengan kamu dia udah ada tujuan pengennya ini, ini, ini, ini, yaitu gitu ya yang aku lihat. Terus kemudian kalau untuk Venus di sini dia lebih lebih mengedepankan ini ya, kalau Venus terus ada kaitannya dengan Taurus juga, dia lebih mengedepankan di sini rasa dari sisi ke arah mungkin keluarga gitu kan, terus ke arah material dulu. Gitu ya mungkin ada agak sedikit delay dikit gitu ya Agak sedikit istilahnya e, macet dikit Tapi macetnya itu bukan karena macet yang e, Apa ya yang gak bisa gerak gitu ya Tapi lebih ke arah ramai lancar gitu ya Jadi kalau dari kekayaannya atau dari Apa ya judulnya tuh kayak karir ya Kalau dari karir ataupun pekerjaannya itu lancar Percintanya pun lancar juga gitu ya Aku lihat ya untuk Venus Venus, Taurus ataupun uh, dari Libra ya tuh. Kalau yang ini benar-benar Taurus ya si Taurus ini sesama Taurus mungkin gitu kan. Kalau untuk Taurus ini yang aku lihat di sini karena sama-sama bisa ngerasain gitu ya. Yang aku lihat di sini berarti memang benar-benar bisa kelihatan jelas banget gitu ya. Kelihatan jelas banget dan bisa Istilahnya kayak agak soulmate gitu kan? Ada, ada twin flame-nya gitu, jadi ada koneksi ya. Maaf banget, aku lupa masukin mic-nya ya, tapi semoga aja bisa kedengeran. Oke, okay? itu dari aku. Bye bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.